baik kali ini saya akan memberikan tutorial cara remote access point yang posisinya di klien dengan pakai keluarga Aduh saya pakai modul pvoe nah topologinya seperti ini ini saya pernah dan ini yang kita mau remote ini eh, tender india kosong yang posisinya di belayan dan menggunakan modul DPOE ya, kurang lebih datangnya satu kilometer dari tempat baik pertama kali kita buka Bio ini semua menggunakan modul video ini. kita coba remote salah satu Rekut alamatnya, ya. kita copy link alamatnya, lalu buka browser, buka browser. kita tempel IP address dan layan. Ada eh, nanti yang komen mau dibuatkan video tutorial tentang apa seputer. S.T.R.Wenet, ya silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya buat jam video. untuk kita sharing. Apabila nanti ada kekurangan eh, tentang penjelasan saya dari video ini, ya, mohon maaf dan mohon ditambahkan karena kemampuan saya juga terbatas, ya tidak semua bisa. Jadi kita sharing. Baik, kita masukkan purnya 8080 Saya kasih Pour di fotonya, baik kita enter. Nah, eh, router di klien sudah berhasil kita remote. Nah, saya hanya kunci untuk kamar. Jadi, password. klien ini yang konek cuma satu HP. Akun yang mereka nah, nah, e dia dan password Kita sudah berhasil jika klien lupa password atau minta dibantikan kita bisa akses dari sini walaupun posisinya beda. baik baik eh, mungkin ini yang saya jelaskan singkat padat dan jelas mungkin ada yang perlu ditanyakan, eh, silakan di kolom komentar Nah, kita bagi-bagi ilmu kita sharing Diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe ya, klik subscribe dan klik lonceng supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami. Saya akan update terus video-video terbaru.